Ya orang ngerti gitu, ditulis gitu Jangan perutin silaturasi Aduh, gitu, ya, gitu, gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih teman-teman yang sudah uh, menyempatkan waktunya Untuk datang ke acara halal bihalal Uh, SMP di Diponegoro delapan, Angkatan tahun 1995 dan 1996 emang sampai 1996? ya orang hati, ya, ditulis ya. Ya. 95 saja ya <laughs> oke, okay, uh, Waalaikumsalam kaya kaya? Bapak, Bapak Ustam Pak Ustam Oke. Oke, okay, uh, perhatiannya mohon sebentar, uh, acara biar segera dimulai. Uh, untuk menyikap waktu, oke, okay. kita bacakan susunan, susunan acaranya. Susunan acara pada sore hari ini, uh, satu pembukaan, kedua okay. pembacaan ayat suci Al-Quran. Oke, okay. tiga sambutan dari ketua panitia. Oke, okay. tahlil, lima sambutan perwakilan rekan alumni. Ya, yeah. dan kenapa? Keenam adalah mau apa ditulisannya Oh itu Hasanah Terkali sebut sabutan dari Ia, pekerbun dari kita Iya dari panggung kita, beliau Pak Naso hmm. uh, Terus Ada, eh caranya tujuh itu doa Doa Dua uh -huh. bangsa tunan, sembilan permainan, dan sepuluh penutup Oke okay. uh, Untuk mempersingkat waktu uh, Mari kita sama-sama Mudah-mudahan acaranya diberi kelancaran. Untuk selamat datang Oh ya, selamat uh, selamat su, Bapak Ustam, Bapak Ustam. iya, selamat dulu eh jabatan kepada Bapak Gustam. Bapak Gustam beserta istri. Iya, betul. Yang berperan sangat banyak di yeah. acara ini. Yang sangat huh? semangat mendukung terlaksananya acara pada sore hari, hari, hari, hari ini. Oke. Oke. Di dua kawasan. kawasan ya. uh. Yang punya wilayah Bunda, <tinham Luther>. <anyway> kita kirim ya bang. Bunda, kita mau paling paling panas bang. Bunda, kita mau makan sama-sama. Bunda, orang-orang tadi okay, pasif ya bunter-bunter ya. Kita sama-sama bunter. Bunter. Oke untuk menyikat acara pada sore hari ini marilah acara kita buka dengan laporan. Bismillah. Bogor. Bismillah. Acara ini berjalan dengan lancar ya. Amin, amin, Acara selanjutnya yaitu uh, pembacaan uh, ayat suci Alquran uh, yang akan diwakilkan oleh atau dibacakan oleh saudara kita. Rahmat. Uh, rahmat siapa namanya? Aku nggak tahu. Rahmat Priyatin. Oh, rahmat Priyatin. Saking Priyatinya jadi Rahmat Priyatin. Oh iya iya iya. Untuk waktu dan tempatnya dibersilatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب أخفى حلم منون في صلاتهم خاشعون. الله One فَمَنِ ابْتَغَى وَلَا هِيَ كَمَنَادُونَ اللَّهُ sekali untuk uh, Pak Rahmat, Rahmat. Prihatin ya. pembacaan doa doanya. Semua Oh, oh sih ngomong Rahmat Prihatin siapa? kok ngomong tuh? Oh Eh, takut banyak ya? mohon ya Karena udah lama udah tua. <gulang> Iya. Yeah. Oke okay, untuk selanjutnya <laughs> uh, sambutan dari ketua panitia mungkin matnya kecil lah ya. Perwakilan Terwakilkan uh, dari panitia. Untuk uh, di sini kita mohon kesediaannya untuk saudara Pak Nurholis. Pak Nurholis. Untuk saudara Pak kayak gitu. Iya. Pakar. Saudara. Oh ya yeah. masih muda, sudah tua. <laughs> Jadi waktu dan tempat e, dipersilahkan monggo oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita kita Yang kedua karena kita masih dalam suasana lebaran Minah laizin wa baizin mohon maaf wa yang kedua saya cuma mau menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang bahu-membahu -bahu bisa melaksanakan rutin silaturahmi alumni SMP di bolo 88 angkatan tahun 1995. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersusah payah untuk bisa menjalankan, eh, melaksanakan apa istilahnya silaturahmi ini dia ya, walaupun cuaca yang tidak mendukung tapi alhamdulillah banyak yang hadir Tapi kayaknya kurang luas ya Karena banyak Yang berharapkan Karena cuaca Dan untuk itu saya juga Minta maaf kepada rakyat semua Apabila Dalam pelaksanaan Dan sesubuhan yang kurang berkenan Saya minta maaf Karena yang penting intinya Kita bisa silaturahmi Dan Apa namanya? mudah-mudahan untuk tahun mudah berikutnya bisa berjalan terus lebih baik lagi. yang lebih baik lagi dan kalau bisa Yonsebu untuk ketahui depan mending di rumahnya apa perwakilan jadi bisa silaturahmi bisa istilahnya biar tahu rumahnya juga jadi kalau misalkan mau berlanjut mending ya gitulah mau cerita mau apa yang penting kan di rumah pun kayaknya cukup lah. yang penting jangan hujan ya, gitu. ya kita yang gitu ya. hujan. Ya. terus Mbak Umir, Mbak Cia, terima terima kasih. atas ini. dan itu kafe, kafe di telpon nemu takin, jadi pun acut kumpul nama-nama. jangan terpikir waktu nih yang Wangel bisa. kenapa kiri pada pray no nggara pray bang. pada pinter komandan ini. Jadi orang Anu memangkat. Jadi ya, tenang. bisa dibuat gitu tapi Alhamdulillah bisa hadir dan saya mengucapkan terima kasih sekian saja. Wabillahi taufik walaykum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya uh, dari saudara kita uh, Nur Falis. Eh uh, memang ini mengumpulkan orang atau teman-teman kita cukup susah, susah. karena berbagai kesibukan. Betul. Terus beda tempat? Betul dan mungkin bertepatan karena masih perjalanan belum tiba. Jadi tapi tidak uh, mengedorkan semangat silaturahmi. Oke, lanjut untuk uh, acara.